Allah bila nasihatkan rajin, wakadalkan walibakdo dolimina bakdo dimakan yang sibuk. Dan yang demikian ini Allah jadikan sebagian orang dolim dengan sebagian orang dolim saling dipentolkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat doa doa ulama doa muba'lah yang dilakukan oleh ulama-ulama termasuk Habib Rezek Shihab dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga makar Allah sedang berjalan muncullah kasus sambung ya. siapa calon Kapolri tahun 2024 siapa calon presiden 2024 terbongkar lewat kasus Sampun, akhirnya terbongkar juga kebiadaban yang dilakukan aparat terhadap kilometer 50 pengawal-pengawal habib rizik Sampai akhirnya bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini coba Allah kalau makanya Allah itu dasar sekali dan kita tidaknya masuk akal itu, itu kan diawali dengan perebutan pacar tahunnya tahunya ini di belakangnya kekuatan besar, yaitu grup kekuatan daripada Menteri Agama Pak Yakut Kumas menghadapi Dirjen putranya Dirjen Pajak. Ini dua, ini kekuasaan boleh sama boleh saling dibenturkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat. Akhirnya muncullah. Apa? yaitu korupsi sampai 349 triliun di dalam kementerian keuangan terungkap semuanya banget sampai terungkap ada 4.000 triliun ini uang negara yang tidak masuk kas negara terungkap semuanya sehingga akhirnya opsi pertama gagal ya kan ya? opsi kedua gagal nah sekarang tinggal opsi ketika makar Allah lebih dahsyat <tik> billahi ashhadu an la ilaha illallah la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ya ayuhanna nas taqurrubu rabbakum alladzii khalaqakum min nafsin Ya عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ وَبَثَّ مِنْهُمْ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ Wa mayuti rasulahu Faqad faaza fawzan azimah Amadu'a hadis kitabullah muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Wa masyarakat muslimin jamaah subuh rahimahumullah Rasulullah SAW dalam kitab Sahih muslim bab al-fitan ba ah. rasulullah mengabarkan kepada umatnya kala Rasulullah SAW wa inna li iman idha waqa'atil fitan bisa mini hadis sahih rawahu muslim Ketahuilah Kata Rasulullah Jika sudah terjadi Fitnah-fitnah Akhir zaman itu sudah Mengglobal, mendunia Termasuk di Indonesia Rasulullah mengingatkan Barometer iman Itu di Bila disyap di bumi Syam jadi bumi is bumi sam bila di Syam itu menjadi negeri akhir zaman sekali lagi ibu bapak-bapak ibu ibu-ibu yang dimuliakan Allah barometer iman kita karena kita sekarang hidup di akhir zaman kita masuk periodisasi sejarah yang keempat yaitu mulkan jabriyah Kemana Rasulullah mengabarkan seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa-penguasa diktator, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah pada periode sejarah yang keempat. Bahkan Rasulullah mengabarkan kalau Rasulullah saw lewat salam innaqum satrauna badiatara wa umuran tungkiruna sepeninggalku nanti kalian akan menyaksikan aftharah ulama-ulama hadis menafsirkan aftharah itu penguasa-penguasa yang zalim wa umuran apa-apa yang kamu ingkari justru dia munculkan hal-hal pelanggaran-pelanggaran agama malah dimunculkan contoh di bulan Ramadhan Kakak besarnya melarang umat Islam di Xinjiang. Uikur, ya, presiden Xi Jinping melarang umat Islam di Xinjiang untuk berpuasa. Itu di Cina. Itu kakak besar. Sementara kakak kecilnya melarang berbuka puasa. Jadi bashra muslimin jamaah subuh rahimah allah Kembali lagi Rasulullah menegaskan barometer iman di akhir zaman bila di Syam bukan di Saudi bukan di Kuwait bukan di Dubai Uni Emirat Arab bukan di Mesir dan bukan di Indonesia Barometer iman di akhir zaman yaitu bila di Sam. Bahkan Rasulullah menegaskan Bila di Sam yang mana? Rasulullah menegaskan dalam hadis si Bait Imam Ahmad Qala Rasulullah SAW Bibaitil Maqdis wa akna bibaitil maqdis Ini hadis sahih Rp. Ahmad Jadi Rasulullah mengabarkan bila di Sam yang mana? Yaitu Baitul Maqdis Palais Tina Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ada dua ulama' Bila di Sam yang cukup menjadi perhatian Saya pribadi Karena Dua ulama' Bila di Sam ini Mewarnai dunia Islam termasuk di Indonesia Yang pertama yaitu Syekh Dr. Mazid Irsan Al-Qilani Beliau keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani Rahimahullah Jadi kalau di Sam itu Kalau menyebutnya itu bukan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Seperti di Indonesia Kalau di Bumi Sam menyebutnya Syekh Abdul Qadir Al Jilani Kalau di Indonesia Syekh Abdul Qadir Al Jailani Ya Sama dengan kalau di Kalau di Saudi Di Mekah. Itu Ibunda Rasulullah Aminah Kalau di Indonesia ditambahin Siti Aminah <laughs> Kalau di di Timur Tengah Itu ibunya Isa bin Maryam Namanya Maryam Isa bin Maryam okay. Kalau di Indonesia ditambahin Siti Maryam <laughs> bapa-bapa ibu, ibu yang dimuliakan Allah. Syekh Abdul Ma Dr. Majid Irsan Al-Qilabi keturunan Syekh Abdul Qadir Jilani rahimahullah. Beliau keluarga mujahid. Ayahnya mujahid di Palestin. Ibunya mujahidah di Palestin. Masya-Allah luar biasa. Jadi beliau di dunia akademik Tulisan-tulisannya mewarnai dunia Islam Bahkan ketika beliau mengambil program pasca Sarjana, Itu nulis sekaligus dua tesis Tesis yang pertama dari bidang historis, sejarah Kemudian tesis yang kedua dalam bidang terbiatul islamiyah, pendidikan islam Jadi tesis yang pertama diberi judul Nasa'ad Al-Qadiriyah jadi pertumbuhan madrasah Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah kemudian tesis yang kedua diberi judul tatawur makfum an-natariyah at-tarbiyatul islamiyah kemudian disertasi doktornya, yaitu diberi judul studi analisis tarbiyatul islamiyah syekhul islam ibn taymiyah rahimahullah Bahkan tulisan-tulisan yang kitab-kitab yang ditulis oleh beliau banyak mewarnai dunia Islam, termasuk Indonesia. Salah satu yang menonjol yaitu trilogi usul terbitu Islamia, pokok pendidikan Islam, Ada trilogi. Kemudian beliau juga menulis karya ilmiah tingkat dunia, yaitu tentang falsafah terbitu Islamia, filsafat pendidikan Islam beliau mendapatkan penghargaan dari Al-Farabi International Award tahun 2008 mengalahkan 128 penulis karya ilmiah tingkat dunia luar biasa beliau bahkan kitab-kitab yang ditulis oleh beliau mendapatkan rekomendasi dari Universitas Islam Madinah Al-Munawara bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah contoh dari penulisan beliau, beliau lebih banyak ketika menulis karya ilmiah itu landasannya filosofis historis contoh ketika beliau mengungkap kondisi umat Islam pada masa dua ulama yaitu Al-Imam Al-Ghazali Rahimahullah bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani Bapak-bapak ibu-ibu -bapak yang dimuliakan Allah Beliau memotret kondisi umat Islam ketika ada dua ulama ini. Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jalani Kondisi umat Islam pada masa itu benar-benar terpuruk, lemah dan sangat lemah sekali. Bahkan pada masa itu aliran-aliran sesat luar biasa. Semarak bahkan pada masa itu kondisinya banyak didominasi oleh ulama-ulama' su' ulama', -ulama su' itu kata Ibnu Qudamah Allah dalam kitabnya Minhajul Qasidin ciri ulama' su' ulama' yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia ulama' yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia bahkan Ibnu Qayyim al-Zawzi rahimahullah Beliau menyebut ulama su itu ulama yang dengan lesanya dia mengajak ke surga, tapi dengan perbuatannya dia mengajak ke neraka. Rasulullah mengingatkan kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ma'khufu ala ummati a'imatal muttilin ruhutir midi, yang aku khawatirkan atas umat ini munculnya pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umat. Oleh karena itu Rasulullah mengabarkan ulama su' itu manusia yang paling jahat di kolom bumi ini kata Rasulullah Bahkan bapak-bapak ibu-ibu nanti nerakanya itu khusus bapak. ulama syu itu bukan neraka pada umumnya Jadi di, di neraka itu ada sebuah lembah Namanya jumul Husni Bahkan neraka sendiri itu 400 kali sehari semalam mohon perlindungan kepada Allah dari dahsyatnya jubul husni yaitu yang sebuah lembah di neraka ini bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah nah ternyata benar-benar pada masa itu ulama suh mendominasi bahkan situasi pemerintahan pada masa itu itu benar-benar terkena penyakit al wahad Sebagaimana Rasulullah mengabarkan, ketika sahabat tanya, Ya Rasulullah, wa man wahan, apa yang dimaksud al-wahan? Qala, hubbud dunia wa krahiyatul maun, cinta dunia dan takut mati, takut resiko perjuangan. Jadi hubbud dunianya itu, bapak-bapak, hidup yang dimuliakan Allah, itu sudah hulu Pak, pada semasa itu. Karena berlebihan sudah. Contoh ini Pak, yang namanya perhiasan emas. Itu kan untuk wanita Ini enggak Sampai keledai itu lupa di, Dihiasi dengan emas Keledai Ini kan sudah berlebihan Ini pada masa itu Berlebihan dunia hukum dunianya Cinta pada dunia itu sudah Luar biasa pada masa itu Akhirnya apa yang terjadi Ketika kerusakan ini Semakin jauh dari adilul hab, Akhirnya muncullah pada saat itu epideron perpecahan. Jadi, perpecahannya itu bukan masalah akidah, tapi perpecahannya itu karena rebutan kekuasaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan. Sehingga akhirnya muncullah penyakit yang kedua, apa? Tasok, Ta fanatik, kelompok, fanatik, golongan. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan kalau kita bangkit semangat kita bukan lillah, bukan karena Allah, tapi karena fanatik kelompok, fanatik golongan. Rasulullah mengabarkan dalam kitab Sahih Bukhari, kalau dia mati saat itu, mati dalam keadaan jahiliyah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, ternyata Bapak-bapak Ibu yang dimuliakan Allah, muncullah puncaknya penyakit itu. Apa Mualah Bilkufar Jadi kelompok-kelompok umat Islam yang pecah ini tadi Akhirnya dia minta bantuan orang kafir Untuk menghancurkan saudaranya sendiri Sesama muslim Akhirnya kesempatan ini digunakan oleh Paus Orbanus II Tokoh sentral katolik dunia yang waktu itu pusatnya di Kelimang Prancis Selatan, akhirnya digerakkanlah bahkan Rabi-Rabi Yahudi berhasil memasukkan ke jantungnya Vatikan di Kelimang Prancis Selatan, yaitu Godfrey dan Peter langsung dijadikan komandan pasukan Salib. Jika Paus Urbanus II waktu itu akhirnya mengumpulkan bahkan... Kalangan kriminal-kriminal yang ada di penjara-penjara Eropa semua dikeluarkan. Dia harus bersatu dengan pasukan salib. Bahkan paus Urbanus II sudah meyakinkan dosa-dosa kalian akan terhapus karena paus itu wakilnya Tuhan. Paus wakilnya Tuhan sehingga dia bisa menghapus dosa. Itu keyakinan Katolik enggak usah jauh-jauh di Dona Mulia itu yeah. di Dona Mulia itu ada ada satu kawasan pusat katolik gitu kan. yang waktu itu dimotori oleh J.P. Sumarlin, Adrian Esmoy, dan uh, satu lagi Radius Prawiro dia be berapa hektare itu, sampai diberi nama Jalan Salib namanya Jalan Salib itu di kawasan Purworejo Nah di sana ada Bunda Maria jadi bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah di sana pastor itu biasanya uh, melakukan penebusan dosa jadi penebusan dosa jadi banyak di sana itu mobil-mobil mewah yang datang mobil-mobil mewah karena dia si menyiapkan ini. kalau bahasa kita itu infak untuk nebus dosa nah, gitu. jadi kalau paus pasturnya nyiprati air gitu itu sudah hapus dosanya tinggal dia bayar fulus gitu. jadi kalau bahasa kita infak gitu. jadi cukup dengan itu sementara airnya itu dari masjid kita airnya dari masjid kita gitu. jadi kita itu punya masjid kemudian di depannya itu ada danau pak, jadi ada sumber air yang bening, bersih. Nah itu orang-orang yang pastor itu minta minta air dari kita, ya kan? Minta air dari kita pakai pompa air, dinaikkan ke atas. Nah ternyata airnya digunakan untuk penebusan dosa. <laughs> jadi airnya dari kita ya, pak. Jadi kita mencoba untuk apa namanya ya karena itu dia butuh air ya kan mudah-mudahan dari situ dia bisa bisa ya mudah-mudahan dapat hidayah gitu ya. Gitu. Ternyata bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah ternyata di sana jadi arena penebusan dosa terutama orang-orang kaya itu. Jadi penebusan dosanya cukup diciprati air oleh pastor karena pastor itu wakil Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kembali ke Syekh Dr. Masjid Isan Isang Al-Qina. Akhirnya Paus Urbanus II langsung menggerakkan pasukan salib sampai bulan Juli 1997 Masehi. Masuk ke Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Komandan pasukan salib yaitu Godfrey dan Peter memberikan ultimatum. Manakala umat Islam di Yerusalem, terutama di bila di saat waktu itu, kalau kepingin aman, dia harus berada di kawasan Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Aqsa. Dijamin aman. Apa yang terjadi? Keesokan harinya Pasukan salib membantai kurang lebih tujuh puluh ribu kaum Muslim dengan cara-cara yang biadab. Sampai anggota pasukan salib Raymond di TWC ketika menunggang kuda di depan pintu gerbang Masjidil Aqsa, itu darahnya umat Islam, itu setinggi kaki kudanya, itu darahnya umat Islam. Jadi peristiwa itu sampai hari ini masih bisa kita lihat. Karena tulang-tulang umat Islam peristiwa itu masih diawetkan di mana yaitu di Republik Ceko kota Sedlek. dan itu pernah 10 tahun yang lalu itu pernah saya sampaikan di Masjid Takwa Batu tapi saya langsung disampaikan oleh disemprot sama takmirnya Ustadz itu hoax. itu hoaxan ini berita bohong akhirnya Qadarullah tiba-tiba saya ditelepon lagi sudah selang 10 tahun saya ditelepon lagi Ustadz ayo ke rumah akhirnya saya datang ke rumahnya di depan Masjid Taqwa. ternyata beliau terbang ke Eropa cari Republik Ceko dia cari kota sedlek ternyata ketemu gereja katedral. Difoto sama beliau itu mulai jadi depan pintu gerbang gereja katedral itu dipenuhi di tulang-tulangnya umat Islam. Masuk ke dalam penuh dengan tulang-tulang umat Islam dipatah rapi sekali. Ada tulang tengkora tangan, kaki semuanya lengkap. Bahkan wartawan tanya kepada pengurus gereja katedral di situ. Kenapa ini peristiwa ribuan tahun yang lalu kok masih dipasang? Apa jawabannya? Kami bangga telah membantai 70.000 kaum muslimin di Masjidil Aqsa dan di sekitar Masjidil Al Aqsa. Alhamdulillah, ternyata apa yang saya sampaikan 10 tahun yang lalu di Masjid Taqwa ternyata bukan hoax, Pak. Ternyata nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi oleh Allah, Akhirnya hancur lebur umat Islam. Nah bagaimana dua ulama ini tadi? Merespon kondisi umat Islam yang sudah hancur lebur ini. Akhirnya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Beliau Syekh Dr. Masjid Irsan Al-Kinani mengungkap pribadi Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu pernah masuk tiga terminal. Terminal pertama ilmu kalam. Ada, di, ada kesesatan di dalamnya kemudian Al-Ghazali masuk ilmu filsafat terminal yang kedua ilmu filsafat ada kesesatan di dalamnya kemudian Al-Ghazali Al -Al bergeser pada terminal yang ketiga yaitu ilmu tasawuf ada kesesatan di dalamnya sehingga akhirnya Al-Ghazali menuliskan satu kitab Al-Mumqid Minad Walal keselamatan dari kesesatan dan ini tidak pernah diungkap di Indonesia Selama ini kita tahu Al Ghazali itu yang kita sering kita baca yaitu kitab Ihya Al Muntik, tapi kitab Al Muntik Minat Walal tidak pernah dibaca, tidak pernah diungkap. Inilah perjalanan spiritual, perjalanan rohani Al Ghazali sampai akhirnya umur 55 tahun beliau wafat, Al Ghazali wafat. Itu kondisinya. Kitab Sohaib Bukhari itu diletakkan di dada beliau. Saat beliau wafat. Al-Ghazali wafat. Luar biasa. Inilah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mazid Irsan Al-Kilani. Akhirnya, Al-Ghazali bersama muridnya. Yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani melihat kondisi umat Islam sudah hancur lebur itu. Beliau langsung berada di garda terdepan. Beliau ambil satu ayat dalam Al-Quran yaitu surah Ar-Ra'd, ayat 11. Mau bila nasaitul mardiyin, inna Allahu alaykum apikomin, hatalaykum biangfusih. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi satu kaum hingga kaum itu berubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Jadi ini quantum change, quantum perubahan yang diberikan oleh Allah. Allah tidak akan merubah nasib umat Islam kalau umat Islam tidak mau berubah. Itu dijadikan pijakan untuk membangun kuatul ummah oleh Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani Kemudian beliau ambil satu hadis sahih Ruahu muslim Kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa innafir jasadimudrah Ida saluhat saluhat jasadu kulluh Wa ida fasadat Fasadat jasadu kulluh Anak wahiyal qaw Ruahu muslim Ketahuilah setiap tubuh manusia itu ada sekumpal darah. Kalau sekumpal darah itu baik baiklah semuanya. Kalau sekumpal darah itu jelek jeleklah semuanya. Ala wahyal kol ketahuilah yang dimaksud sekumpal darah itu adalah kolbu. Kenapa Al-Ghazali bersama muridnya Syed Abdul Qadir Jailani menjadikan kolbu menjadi pijakan untuk membangun kuatul ummah, kekuatan umat pada saat itu. Ternyata. Di dalam kalbu Itu ada kuatul fikrah Dan kuatul hamasan Kekuatan pemikiran Dan kekuatan semangat Akhirnya Al-Ghazali bersama muridnya Syekh Abdul Qadir Jailani Membangun madrasah Al-Quran Untuk membangkitkan Untuk membangkitkan kaum muslimin Pada masa itu Alhamdulillah dalam waktu 50 tahun Al-Ghazali Membangkitkan kekuatan umat itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah Akhirnya lahirlah generasi Rabbani Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya Rujuk ilal Al-Quran dan As-Sunnah Yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah Siapa dia? Yaitu Salahuddin al Ayyubi, Rahimahullah jadi ternyata, Salahuddin Al-Ayubi rahimahullah itu hasil karya besar dua ulama ini. Yaitu Al-Ghazali bersama muridnya si Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Ini yang tidak pernah kita ketahui. Bah. Apa karya besarnya itu tidak pernah tahu kita. Ternyata kita baru tahu setelah membaca yaitu karya ilmiah Syekh Dr. Masjid Irsan al yang kebetulan beliau keturunan Syed Abdul Qadir Jailani kenapa yang kita tahu Pak itu sampai di kampung-kampung itu, ya kan? Al-Ghazali Sufi kemudian Syed Abdul Qadir Jailani Sufi bahkan sampai di pelosok-pelosok desa itu itu sudah bukan berhasil lagi sampai ilahab Mustafa Syekh Abdul Qadir Jailani Al Fatihah ya kan sampai seperti itu pak sampai sepertinya di atasnya para sahabat ya kan itu yang kita tahu bahkan sampai kalau kita tanya di orang-orang pelosok desa itu gimana Syekh Abdul Qadir Wanusat itu kalau kalau dikir itu bisa terbang coba pak jadi hal-hal yang takhayul hurufat ini ini benar-benar merambah di pemikiran orang-orang awam. tapi apa karyanya ini tidak pernah diungkap di tengah-tengah umat ini. terlebih di Indonesia Enggak anyway. pernah diungkap sampai-sampai kalau Zul Al-Ghazali Wong Nu, kalau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Muhammadiyah sampai seperti itu Pak iya kan sehingga akhirnya digambarkan antara Al-Ghazali dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah paradok. Saling bertentangan. Padahal Syekh Dr. Majid Irsan al Kilani mengungkap bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu sangat takdim kepada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah kalau memanggil Imam Al-Ghazali dengan sebutan Abu Hamid Al-Ghazali. Luar biasa tapi yang kita dengar di masyarakat kita Al-Ghazali sama Syekhul Islam Ibn Teniyah berbenturan saling antohonis paradok padahal kenyataannya setelah diungkap oleh Syekh Dr Majid Irsan Al-Kilani Syekhul Islam Ibn Taimiyah sangat takdim menghormat, bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah berada di garda terdepan kalau Al Ghazali mendapatkan kritikan dari kalangan orang-orang yang, yang, yang tidak suka kepada Al Ghazali. Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu senantiasa berada di garda terdepan untuk membela Al Ghazali. Ini yang sering kali kita tidak paham itu bapa-bapa ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itulah yang diungkap oleh Syekh Dr. Masjid Irsan Al-Qilani. Akhirnya Masjidil al Aqsa berhasil dikuasai kembali setelah 88 tahun dikuasai oleh Al-Yahud wa Nasara. Jadi dua ulama ini menghasilkan sholahuddin al-ayubi yang berhasil menghancurkan yaitu pasukan salib yang pertama diawali jadi kalau kalau dulu Khalifah Umar bin Khattab membebaskan Masjidil aqsa dari cengkraman imperium Romawi itu tanpa peperangan kenapa? Khalifah Umar bin Khattab itu setan aja takut apalagi orang-orang Yahudi dan Nasrani begitu Khalifah Umar bin Khattab Memberikan kabar akan berangkat menuju Masjidil Aqsa, itu orang-orang Yahudi dan Nasrani ketakutan, dan akhirnya kalau bahasa kita langsung disiapkan karpet merah tanpa peperangan. Beda dengan Salahuddin, Salahuddin Al-Ayyubi lewat peperangan. Beliau hancurkan dulu daulah Fatimiyah di Mesir, yaitu. Daulah Syiah Robidah dihancurkan dulu, baru Salahuddin al-Ayubi menghancurkan pasukan salib yang menguasai Masjid Al-Aqsa. Bapa, Ibu, yang dimuliakan Allah. Kemudian ulama bila disang yang kedua, yaitu Syekh Dr Abu Bakar al-Awabida. Beliau adalah orang kedua dari Syekh Ahmad Yasin, pendiri Harakatul Mukawwamah Al-Islamiah. Yeah. Yang ini tokoh spiritual di Palestina Terutama di Gaza, Palestina Jadi Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ini bapak Bapak Ibu-Ibu yang dimuliakan Allah Beliau di penjara Israel Selama di penjara Israel Beliau mencoba melakukan riset Dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang dulu Jadi kitab-kitab kuno Jadi itu ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah Akhirnya Beliau mengambil satu khulah Dari tengah-tengah riset itu Beliau mengambil kesimpulan Insya Allah Berdasarkan Nas Nas Sar'i Pemantik awal sofatul islamiyah Pemantik awal kebangkitan islam global Allah akan munculkan dari arah timur Yaitu Indonesia ini yang diyakini oleh ulama-ulama di Balarisam. Makanya kenapa sekarang di Palestin bendera merah putih ada di atas, bendera Palestin ada di bawah. Bahkan sayap militer Harakatul Mukawamah Islamiyah yaitu Brigade Al-Qasam membentangkan bendera merah putih. Karena ternyata ulama-ulama di Balarisam meyakini pemantik awalnya Allah akan munculkan dari Indonesia. Puncaknya sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis ribait Imam Ahmad. Kalau Rasulullah SAW, bibaitil maqdis wa'akna maqdis. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman Allah takdirkan di Baitul maqdis Palestina. Ini ketetapan Allah dan Rasulnya yang tidak bisa diganggu-gugat. Jadi puncak kemenangan Islam di akhir zaman, bukan di Saudi, bukan di Kuwait, bukan di Dubai, Uni Emirat Arab, bukan di Mesir, tapi Allah takdirkan di Palestina. Bahkan Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya waktu itu hampir satu setengah bulan di Suriah. Jadi sebelum saya pulang, saya transit di Turki. Ya kan? beberapa malam di Turki ya Allah ternyata di Turki bahwa bapak ibu yang dimuliakan Allah mayoritas lembaga pendidikan Islam di Turki itu mata pelajaran eskulnya bahasa Indonesia Wah, Kenapa ternyata ulama-ulama Turki meyakini pemantik awal kebangkitan Islam global Allah akan munculkan dari Indonesia Kenapa bapak bapak ibu yang dimuliakan Allah itu hasil daripada riset saya, Doktor Abu Bakar Al Awabida ini ulama bila di ulama Palestin, beliau mengambil satu hadis ini dijadikan pijakan untuk melakukan riset. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yab'athu li ummah ala ra'si kulli mi'atin sanatin may yujaddidu hadina rawahu Abu Dawud sesungguhnya Allah akan membangkitkan di tengah-tengah kaum muslimin ini umat Rasulullah ini dan setiap penghujung 100 tahun yaitu seorang mujadid pembaharu dalam agama Imam Ahmad bin Hamal akhirnya mencari hadis-hadis Sahih dalam kutubus sitak dengan matan hadis yang sama apa Al Mujaddid ditemukan hadis-hadis Sahih itu dan akhirnya beliau kaji beliau mengambil satu kesimpulan Mujaddid yang pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah cucunya Khalifah Umar bin Khattab rohulillahuan 100 tahun lagi mujadid yang kedua gurunya Imam Ahmad bin hambar yaitu Imam Syafi'i rahimahullah 100 tahun lagi mujadid yang ketiga beliau memberikan statement Wallahu'ala hanya Allah yang tahu akhirnya Syekh Dr. Abu Bakar Al-Awabidah ketika mengkaji ini tadi melakukan riset dari kitab-kitab yang ditulis oleh ulama, beliau memaks, meyakinkan dan mengaturkan hitungan matematis kalau dihitung di 1924 tambah 100 tahun 2020 berarti kurang 2 tahun. Akhirnya 2024 itu jadi isu bumi, isu bumi. Allah akan bangkitkan umat Islam Indonesia menjadi pemanti awal kebangkitan Islam global bahkan Syekh Imran Hussein yang Bapak kalau lihat di YouTube itu kan seringkali muncul mengungkap tentang fitnah-fitnah akhir zaman ternyata Syekh Imran Hussein meyakini Insyaallah 2024 dan ulama-ulama ASEAN mulai dari Malaysia Brunei salam meyakini Insyaallah Allah akan bangkitkan dari Indonesia nah ternyata bapak-bapak Ibu Bapak, ibu yang dimuliakan Allah isu booming 2024 ini menggoyahkan oligarki yang sekarang mencengkeram Indonesia jadi koyah tidak bisa tidur oligarki yang sekarang menguasai Indonesia akhirnya diadakan pertemuan elit di Pulau G hasilnya apa ini info A1 info Intelijen A1 hasil dari dari pertemuan elit di Pulau G itu muncul tiga opsi yang diminta oleh oligarki oligarki itu siapa? 9 naga, kalau MHI Najib menambah satu, jadi sekarang 10 naga. Itu opsi yang pertama: menambah kekuasaan, tiga periode. Opsi yang kedua: penundaan pemilu. Opsi yang ketiga: presiden proksi boneka. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini tiga opsi ini benar-benar settingan daripada oligarki yang sudah mencengkeram Indonesia dan semua lini kehidupan. Opsi yang pertama, coba kita lihat. Ya, kan? Berapa kita lihat biaya untuk menghadirkan kepala desa seluruh Indonesia? Ya kan? Setelah itu dihadirkan lagi perangkat desa seluruh Indonesia. Berapa biayanya itu? hanya dalam rangka untuk melaksanakan opsi yang pertama penambahan kekuasaan tiga periode ini yang kita lihat tapi apa yang terjadi wa makar wa makar Allah, Wallahu wa mereka membuat makar tapi Allah membalas makar mereka dan Allah sebaik-baik pembuat makar ini persis dengan apa yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al An'am ayat 129. Allah bilang kepada syaitan berazid, wah kadalkan walibak do dolimina bak do Dan yang demikian ini Allah jadikan sebagian orang dolim dengan sebagian orang dolim saling dipendolkan. Inilah makar Allah lebih dahsyat.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 sambung Akhirnya terbongkar juga kebiadaban yang dilakukan aparat terhadap kilometer 50. Pengawal-pengawal hak Sampai akhirnya Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini coba Allah kalau makarnya Allah itu dahsyat sekali dan kita tidaknya tidak masuk akal itu. Itu kan diawali dengan perebutan pacar.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 yaitu korupsi sampai 349 triliun di dalam kementerian keuangan terungkap semuanya bahkan sampai terungkap ada 4000 triliun ini uang negara yang tidak masuk kas negara terungkap semuanya sehingga akhirnya opsi pertama gagal ya kan opsi kedua gagal nah sekarang tinggal opsi ketika makar Allah begitu dahsyat oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah insyaallah pas waktu suruh sebagai penutup bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah ayo kita niatkan 2024 yang sudah jadi isu dunia ayo kita niatkan jihad memilih pemimpin ideologis kenapa pemimpin itu bisa merubah apa yang terjadi di Indonesia sudah marut, mar, sudah kerusakan sudah kronis sekali oleh karena itu masalah yang strategis ayo pilih pemimpin yang benar pilih pemimpin yang amanah 2024 ayo kita niatkan jihad untuk memilih pemimpin ideologis walaupun oligarki sudah menyiapkan untuk menghabisi Pak Anies Baswedan itu dengan dana 300 triliun sehingga dalam sebuah seminar Pak Jenderal Penawian Gatot Normandio ternyata oligarki untuk membeli Indonesia cukup menyiapkan 50 triliun tapi oligarki ketika menghadapi Anies Baswedan itu menyiapkan 300 triliun berarti menurut pandangan oligarki Indonesia sama Pak Anies Baswedan lebih berbahaya Anies Baswedan kenapa pak? kalau itu berhasil Ya Allah akan terjadi perubahan besar-besaran di Indonesia Makanya apa? Pemimpin atau konsep imamah kepemimpinan di dalam Islam itu masuk wilayah akidah, bukan muamalah. Bahkan Allah tegaskan 19 ayat dalam Al-Qur'an Allah haramkan pemimpin kafir. Ini tegas Allah. Jadi memilih pemimpin itu wilayah akidah bukan muamalah makanya kenapa ulama-ulama ahli sunnah diantaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah beliau tulis kitab As-Siyah As Sa'asara'iyah bahkan disarah oleh Syekh Muhammad Al-Uthaymin rahimahullah beliau ibar ulama Saudiyah Imam Masjidil Haram Imam Mawardi rahimahullah beliau tulis kitab Al-Aqamus Sultaniyyah itu tujuannya apa ulama-ulama ini karena pentingnya memilih pemimpin makanya kenapa 2019 itu kenapa kok terjadi mulai 2014 sampai sekarang kenapa itu bisa terjadi karena umat islam buta politik oleh karena itu ayo 2024 wajib umat islam melek politik supaya tidak terjadi seperti sekarang ini ayo Allah tidak akan merubah nasib umat islam di Indonesia kalau umat islam tidak berubah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah menjadi ansarullah ansarullah, penolong-penolong agama Allah sampai kita menghadap Allah, mudah-mudahan kita diberikan akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.